Saya mau menghapus dulu. Oke, seperti itu. Dan saya kembali di sini. Saya cek lagi jika email saya cek di sini. Oke, di sini email jika. DAGG email tidak sama dengan dolar em, maka ada proses ini else telah ada dalam database seharusnya benar oke, okay, saya cek sekali lagi, dan untuk memudahkan, saya menambahkan eho titik koma, dan Terima kasih telah mendaftar. Oke, mungkin semacam ini. Lalu saya klik simpan, dan saya pergi ke sini. Reload saya memberikan nama sama, dan di sini email sama saya klik nama tampilan sudah ada di database dan saya memberikan oke okay. dan di sini 123 email sama oke okay. masih masuk berarti berarti ada kesalahan di pengecekan oh Oke. Okay. Di sini sebenarnya kita memberikan where where dan nama lalu sama dengan dan di sini adalah ini dolar NT. Dan di sini saya tidak memakai ini. Saya hapus. Dan di sini saya langsung memberikan RAGG. Oke. R A G, G, dan sama dengan 1 jika ditemukan. Ini artinya jika ditemukan. Dan saya mau mengkopi ini. Saya copy lalu saya taruh di sini. Setelah email dideteksi saya memberikan mungkin semacam ini dan di sini saya masukkan juga dan di sini saya ganti dengan em oke semacam itu dan di sini saya juga memberikan hal yang sama r agg sama dengan satu, oke, tidak sama dengan tidak dan di atas juga tidak oke, jika saya simpan sekarang saya cek lagi di sini oke, saya masuk ke daftar lalu nama sama maka nama tampilan sudah ada di database dan jika saya memberikan mungkin asas semacam itu lalu 123 juga dan emailnya adalah ini Oke di sini kurang ini seharusnya email email. Oke, okay, saya simpan lagi, dan saya coba lagi, jika saya memberikan mungkin semacam ini, lalu 1, 2, 3 juga, dan di sini emailnya sama, daftar. Oke, okay, ada kesalahan ternyata. Sini sudah ada masuk banyak ini. Oke, mungkin variabelnya saya ganti dulu. Saya memberikan variabel 2 dan di sini saya memberikan dua juga. Lalu di sini dua, dan di sini dua. Jika saya simpan, saya coba lagi. Dan saya klik daftar. Oke, saya hapus beberapa di sini, di sini, di sini. Saya hapus, yes, lalu saya kembali ke sini, dan saya memberikan ini password, lalu email. Oke, okay. alamat email telah ada dalam database Dan jika kita lihat di sini Maka tidak ada penambahan data baru Oke, okay. saya masih mempunyai dua data Dan jika saya juga mempunyai mungkin Ini, nama yang sama Lalu emailnya juga sama Nama tampilan Dan saat ada keterangan seperti itu Tidak akan ditambahkan di sini Selanjutnya kita akan membuat Konfirmasi untuk pendaftaran Dan nanti kita redirect ke konfirmasi Dan orang bisa mengirimkan konfirmasi ke emailnya Sekian tutorial dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya Salam